Wah, ini ada orang ora beres iki. ki ora beres iki. Nah, lak tenang to. Ora beres toh Lak kudu nang dalan. Sini ya. <laughs> SMP saya di sini, SD juga di Joho. Nah, ini SMP-nya ada di sebelah kiri, SMP Negeri 1. Hmm, tapi saya enggak akan nge-vlog di SMP-nya karena ini dalam perjalanan. Pisari Sarigiri ya, itu di legend ya. Itu trayeknya Solo-Traki Mantoro. Nah, itu sejak saya kecil sudah ada itu bis sari giri itu nah, kemarin ada bis-bis lainnya ya perusahaan-perusahaan otobis, otobis lain atau POT lain nah, ini sari giri ini legendaris sekali oke, aman, kita ambil Tất cả, bu cả bộ, tất cả sự thật à? Ừ, thế này, cái này sẽ ya Tất cả trân sana Kita balik, guys. Oh, ini warung anyar. Ini sop lagi. warung. Ki warung ya tingkat. Hmm. Loh, sing rame sing pulang kok. Mandek iki toh? tapi udah tiru aja, naik kontor barang. Nah, ya nanti beli balon nah. nanti ah si bocil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Siti Senggunilih apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan selalu diberikan kelancaran dalam segala hal setiap kalinya oke amin kali ini adalah video motor raya kalau yang kemarin perjalanan dari Solo ke Praji dalam rangka saya mudik nah kali ini adalah kebalikannya dari desa kelahiran saya ke arah Solo Mungkin video ini kayak video kemarin ya nggak bisa full sampai tujuan Mungkin hanya beberapa bagian aja nanti nggak bisa saya Karena keterbatasan action camp juga memori di action cam saya Oke seperti apa perjalanan kali ini Dari Johor Pracimantoro menuju kota Solo Oke cekidot. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Cici Sing Pinili. Check it out. Bila gas tipis-tipis ya teman-teman ya, karena ini si bocil masih cerewet di jalan. Ini sekitar jam 10 teman-teman udah mendung, cuaca udah mendung. Mudah-mudahan nggak hujan enggak kehujanan di jalan atau dan <coughs> perjalanan lancar aman selamat sampai dengan di rumah nantinya amin ini kita sudah sampai di Sri Ten nah. Sri Ten desa Sri Ten. masih wilayah Gowa juga wah ini ada orang orang oh, beres ini orang beres ini. nah tenang loh, orang beres toh wakunya ini <guluh> kekandalan <Laku ini terlalu. guluh> ada ODGJ ini jalannya diperlebar ya tapi baru sampai di Seriten saja dari Prasi sampai Seriten ini diperlebar dan juga jalannya halus ma, udah, ma, udah mulus jalannya berbeda dengan beberapa tahun yang lalu karena beberapa tahun yang lalu dua tahun yang lalu saat, saat terakhir ke sini ini masih banyak lubang dan ini belum belum diperlebar ya ini diperlebar kurang lebih satu meter ya di sebelah kanan ini salahnya siapa salahnya siapa Dek? salahnya ibu amin Ibu punya sawah segini banyak ya adik ya Nah ini jalan yang ke kiri ini Sebetulnya dulu jalan ke arah Jogja ya tapi semenjak ada jalan lintas Pantai Selatan ini di depan ini jalan ini sudah berkurang lalu lintasnya karena lebih lebih enak lewat yang jalan lintas Pantai Selatan ini yang di depan ini nah, ini menghubungkan dari batu ya Batu Retno sampai dengan Jogja nah, ini kondisi jalannya seperti ini kita masuk di Desa Pule nah di sekitar sini ini banyak sekali industri batu putih ya teman-teman ya semacam kalsit jadi batu dari kapur itu dihancurkan dihaluskan biasanya untuk kayak dicampur di material bangunan nah ini di sebelah kiri ini itu produksi kalsit atau batu putih di batu kapur ya. Dan ini sebentar lagi di sebelah kiri ada sekolah SMP Negeri 1 Pegadi teman-teman sekedar masih aja. Kita dulu sekolahnya di sini ya. SMP saya di sini, SD juga di Johor nah ini SMP nya ada di sebelah kiri, SMP Negeri 1 hmm. tapi saya tidak akan nge-vlog di SMP nya karena ini dalam perjalanan nah. hmm. jadi dari rumah saya di Jusento sampai di sini kurang lebih 7 kilo. Hmm. jadi saya itu aslinya orang Wonogiri hmm. sudah nah, ini udah sampai di pasar peraci untuk pasarnya di sebelah kanan dan setelah pasar ada terminal eh oh, seperti lihat mainan mau ya, apa, apa, apa, apa, apa oke nanti beli yang warna pink ya beli apa toh beli apa Oh, beli baju untuk aku baik ya banyak udah banyak hmm, beli lagi Uh-oh. -uh. walaupun ada bis warna hijau bisnya Di si bocil kalau lihat bis seneng banget warnanya apa dek? green, oh iya itu itu green ya oh. sebenarnya perjalanan ini kurang lebih hampir 2 jam ya teman-teman ya tapi karena tarinya bisa lebih cepat, tapi karena saya bawa anak kecil Bocil-bocil si jadi pelan-pelan aja. Jadi kita jalan santai, gas tipis-tipis, dan juga nanti semampu aja kapasitas memori yang saya berapa, action cam saya sampai di mana. Kayak yang kemarin aja kita nggak bisa nyampe di rumah ya teman-teman ya. Dan itu pun saya mulai dari Sukoharjo dan kali ini saya mulai dari rumah. Coba nanti sampainya di mana. ikuti terus perjalanan ini nah ini perbatasan Kecamatan Prasimantoro kita sudah keluar dari wilayah Prasimantoro dan sudah masuk di Kecamatan Eromoko ini hari Minggu teman-teman jadi suasana agak ramai ya jalannya ya. Hai hasil bocil udah mulai ngantuk Tak ada kita kasih jalan aja. Wonogiri 27 puluh kilo dari sini ya, masih 27 kilo untuk nyampe di Wonogiri. kita sudah sampai di Eromoko di pasar Eromoko ini di depan pasar Eromoko dan juga sub terminal Eromoko Selamat Kecamatan kecamatan Iromoko Ini kita kita sudah keluar wilayah wilayah Iromoko Artinya yang yang sini sudah sudah masuk di ya ya Oh ya Huryantoro. Jadinya bagus. Belah kiri salah dan pegunungan. Nah, gak salah. ini jalan yang kemarin tak bilangin retak-retak itu teman -teman. Jadi banyak tambalan ya. kita sebentar lagi sampai di cengkal pertigaan cengkal kalau ke kiri ke arah Manyaran, Yogyakarta, Klaten jadi kalau dari yang dari arah Peraci mau ke Klaten, mau ke Jogja atau mungkin ke Tawangsari bisa lewat yang pertigaan ini Belok kiri ya teman-teman jadi lewatnya nanti Manyaran Sebentar lagi kita sampai di Pasar Worian teman-teman. Tapi kita nggak lewat depan pasarnya lagi ya, teman-teman. Kalau lewat depan pasar harus muter soalnya. Nah, ini kita lewat jalan yang ini, pertigaan ini atau perempatan ini kita ambil lurus saja. Jadi kalau yang ke kanan kita muter lewat pasar, lewat depan pasar. Ini kita ambil yang lurus. Nanti ketemunya di depan Museum Wayang. ya ketemunya di sini teman-teman. Nah, ini Museum Wayang Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi entah sepi pengunjung teman-teman jadi minat pengunjungnya berkurang. hari minggu jalannya rame banyak orang-orang yang mau melancong atau piknik nah teman-teman kalau teman-teman lihat itu bis di depan itu bis kiri ya itu bis legend ya itu trajeknya solo Peraci Mantoro nah itu sejak saya kecil udah ada itu bis kiri itu nah kemudian ada bis-bis lainnya ya perusahaan perusahaan untuk bis lain atau PO-PO lain nah ini kiri ini Oke, dari sekali. Dulu, kalau nggak salah, sekitar tahun 90 an itu, waktu saya sering naik di sini ke Solo, itu masih ongkosnya itu kurang lebih 2.500 ya, 2.500 atau 3.000 gitu. Itu dari Prancis ke Solo, dan begitu juga sebaliknya. Dan sampai saat ini, entah berapa ya, tarifnya ya. Ini teman-teman yang tahu, tarifnya saat ini, sekarang berapa, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing ya Ini bus legendaris banget Legend lah Untuk tayek Solo Praji Mantoro Atau Praji Solo Nah teman-teman ini kita udah sampai di sekitaran obyek wisata Waduk Gajah Munggur ya Cuaca cukup berhiawan Mudah-mudahan gak ke hujan Nah itu sebelah kanan. Waduh, Gajah Munggur mungkin kapan mungkin kapan-kapan dicoba naik bis sambil ngevlog seru kali ya kita nostalgia dulu waktu saya masih SD sampai SMP itu masih sering naik bis ini dari Solo ke Purwakarta atau sebaliknya dari Purwakarta ke Solo tapi sekarang udah jarang banget naik bis udah kremis ya teman-teman ya. udah gerimis, Mudah-mudahan nggak terlalu deras jadi kameranya aman nggak kena air karena saya nggak bawa waterproof case ini teman-teman cuma bawa skeleton case saja jadi kalau kena air ya bisa berbahaya atau rusak nantinya. aduh asap asap asap asap Okay, aman, tetap anggun. Oh, pada mau masuk ke objek wisata, ramai ya kalau minggu ya. Hari Minggu bertepatan dengan masih suasana tahun baru banyak sekali pelancong-pelancong yang mau menghabiskan waktunya melepas penat sebelum kembali beraktivitas esok hari di waduk gajah Mungkur ini banyak dijaga oleh petugas di sub Lintas ramai lancar teman-teman dari arah berlawanan banyak sekali mobil-mobil yang mengarah ke selatan atau bisa jadi mau ke waduk gajah mungkur atau mungkin ke daerah pacitan atau wisata lain yang berada di selatan daerah selatan wonogiri ataupun di sekitaran pasitan ya karena satu bisa kalau mau ke pacitan lewat sini juga bisa